karena kita minggu, saya dengan kasar itu aja masker ya masker. sabun, sabun. minum tuh. ya, leo akibat ketabrak mobil elo niku niki matu itu. Nah yang itu. percaya percaya, gede, jadi nih ini waktu panjang dan mesti diterang di lo balung sing pingking ini ugebe tipis, samping oh samping semuanya ke kantong ya, baru hopon nanti, masalah yang bergane cuman, lindung kan wajah singa, udah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 <laughs> Thank Jangan di proses Setelah kita ten lambung minum minum teh pahit betul dan iku sing hangat panas minum nopo-nopo oke, enak tuh tapi, kadang kalau tiang gampang akhirnya balas yang lebih Jadi, kamu pengen rokok, untuk yang nang nang nang Game motor lu Kalau nyanyi lu bengok artis. Wahyu. Ikan Iki sae punggawa. enggak, iya, oke, hahaha, oh, itu, itu terus sama suka di Oh, Dan oh. ini gigi, gigi cara-cara tapi teng nggak Mau nih Pak? Oh, Mau nih, terus ini kan, terus Walaupun saya kerja bosan Loh, Tapi si malah malah anu bleb-bleban beleng ngoten Bu. Iso paeleke. Ya, ada orang. Heh, heh, dalamnya apa, Be? Bu, ada orang. Ada orang. ada orang Nek keseh karep loro film maneh, terus. Iki kaline iki. niki. boleh Iku, ayo ini kan ini e, sikil, Oh, biar <tuk> sakit bikin kan ibu kan apa ini <Santi> <epucut Bible arist Podcast> Di, itu malah buka aneh anu minyak angin antibiotik. Nih, tak pak setiap hari. Oh. Terong ingat minyak angin. Dia aman Uh, Luang turun, nah, ini kok antibiotik sebenarnya. Wah, peluang tuh urus barangnya biasa banget. Baik, ya? dulu? Okay. Kali kompeten langsung, langsung banyak. anget, sakit? Mungkin Pak, munggah kayak ngangkat kaki. Coba sekarang ini. Ayo Ayam jangan enggak, enggak, nih. lah, rosho. Jangan, oh, iya, jangan. Awas, ujung batang, wah, eh, orang batangnya, eh, eh, eh, eh, eh, Mm. Gak, ayo, ayo, so. <laughs> ya, Ayo, diyon to. Enggak apa-apa. Kembali lagi. Eh, karena boh, jatos, mm. ini jatos, mm. okay. Nah, rada po. Iki di atos, kene di atos. Oh, tertariknya uratnya. Mm. Oke. Eh. Eh. Lemas. Oh, saya lemas. Lemas. Nah, ah, kok tuh. Marmut oh, oke? Okay. Hmm? <laughs> Manut, Manut, Enggak tahu Pak Untungnya untuk bandel Pucay Enggak, kalau temanya bandel jadi kayu, kayak <tuk> Ayo, niko, aman. Nah. Niko kini lagi sempurna langit, niko. Katut na, aman guys. Cepat, he, cepat. Bo, ini keringatnya kamu lemes selamat Tidak, Tidak, sama nih anu Terus, kuna ini kita, terus Terus Terus Terus Terus iki pancen tenan lho Pak malah ya salah nunu ini Mantap, oke.